halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan traderku semuanya bagaimana hari pertama nih ya sudah mulai pembukaan market ya ah, kita bahas dulu untuk euro eh euro usd sorry sorry untuk xau usd ya kita bahas untuk XAUUSD ya XAUUSD langsung ada kenaikan ya ada kenaikan dan juga belum terkena stop loss tetapi sekarang dia masih berada di ah ya profit sedikit ya profit sedikit ya belum ke price yang kita harapkan ya sampai sini nih meskipun ini hampir mau menyentuh ya ini tadi kenaikan di pukul 2 ya pukul 2 ada kenaikan hampir menyentuh TP pertama tapi tidak ya Nah inilah skenario Euro eh, Euro Euro lagi Euro lagi inilah skenario USD ya Dia memang turun, tetapi sebelum turun dia harus retest terlebih dahulu. ya Dia harus retest terlebih dahulu, jadi jangan dulu open posisi sell. Tetapi tahan dulu untuk open posisi buy. Ya. Tahan dulu sampai menyentuh TP1 ataupun TP2. Tetapi jika market berkata lain, dia malah cukup sampai sini saja, pukul 2 sore tadi, Lalu stop loss tertembus. Dan dia menembus area demand. Ya sudah. Di sini kita dapat melakukan. Kita dapat melakukan langsung sell up market. Ya. Langsung eksekusi pasarnya saja. setaro stop loss. Lalu take profit. Sampai bawah jadi ini skenario yang ketiga ya skenario ketiga terlalu banyak skenario mau gimana lagi ya ini untuk skenario ketiga price SL TP price Oh sorry tinggal gini ya lupa ya price di harga segini Price di harga Rp18.48.80 Lalu stop loss Stop loss Lalu take profit ini skenario ketiga ya ini skenario pertama pertama dia masih berlangsung ya untuk skenario pertama skenario pertama masih berlangsung skenario kedua ini belum ya belum berlangsung kenapa karena belum saatnya karena ya, karena belum ada stop loss yang ditembus dan area demand belum tertembus juga ke area bawah ya atau sampai shadow mother candle yang ini yang merah ya tertembus belum ya jadi ini masih skenario pertama dia naik terlebih dahulu baru dia setahari tes dia melanjutkan penurunannya skenario 2 untuk skenario ketiga, jika stop loss tertembus dan mother candle ini berhasil tertembus, langsung saja kita ke skenario ketiga, ya lakukan skenario ketiga. Nah, ini skenario ketiganya, rekan-rekan, terhadapku semuanya, price di harga 1848, 80, SL 18.53, PP 18.30, boleh gak di... Entry sekarang, ya, kalau di sell limit ya silahkan, ya. nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Jadi, untuk analisa XAUUSD ini dia naik dulu, ya, sebelum dia melakukan penurunan yang tajam lagi, ya. Banyak skenario, ya, jadi mau gimana lagi, namanya juga analisa, ya. Karena memang seperti itulah market. Meskipun trennya turun, dia tidak akan terus-terusan turun. Pasti ada yang namanya retest terlebih dahulu ya. Ada yang namanya retest terlebih dahulu. Turun, naik. Retest, turun, retest, turun, retest, turun. Ya. Seperti itu tren Mau naik juga sama nih. Naik juga sama ya. Naik Uh Busti Mana Oh ini patch Naik Retest Naik Ya Jadi Tidak selalu naik Ya Jadi ada retestnya ya Begitu juga Turun Nah ini dia masih naik ya untuk XAUUSD dia masih bermain-main menyentuh zona-zona retest ya atau bisa juga dia membuat base-base-base ya. Loh. Masih bermain-main jadi buat rekan-rekan jangan takut, jangan risau ya. Nah, untuk EURUSD ya. Aduh dari tadi ya terus-terusan nyebut euro USD ya kita bahas aja euro USD sekalian ya Untuk euro USD trennya tren besarnya di Daily dia masih turun ya dia masih turun dia sempat naik di tanggal 2 Juni ya Dan melebihi hasil daripada 1 Juni ya Ini teman-teman lihat Ya. fokus untuk area sini adanya kenaikan melebihi daripada hari sebelumnya lalu di tanggal 3 Juni dia turun belum seberapa turunnya dia masih tidak setengah body candle atau tidak lebih setengah dari harga sebelumnya jadi untuk hari ini ya untuk hari ini Euro USD dia ada kemungkinan potensi besar dia untuk naik terlebih dahulu ya untuk naik terlebih dahulu memasuki zona supply-nya dia ya ya masuk di area 108583 ya untuk Euro USD dia masih naik ya akan melakukan kenaikan dulu Meskipun agak sedikit bermain-main dia ya Sedikit bermain-main dia nih EURUSD Pasti banyak yang kejebak di EURUSD nih Kalau misalkannya Open posisi EURUSD dari tadi saya ngomongnya Euro EURUSD terus ya Soalnya banyak Itu tuh rekan-rekan Sebelah EURUSD open buy katanya Alhasil mereka di sini turun bret wah galau langsung ya nah, ini untuk hero usd dia masih naik ya ini ada area supply nya juga nih ada base ya di sini. bermain-main di area sini ya untuk hero usd untuk gpp usd jangan dulu lah ya jangan dulu open posisi untuk GBPUSD meskipun ya turun sih ya GBPUSD itu. Coba kita lihat dulu di satu hari. Ya turun. Masih melakukan penurunan, dia masih main-main. Jadi jangan dulu open posisi ya, karena dia belum melakukan pergerakan ke mana-mana ya untuk GBP/USD. Jadi sabar-sabar saja. USD-CHF. Wah, cocok. Baru aja sepihitas sudah cocok ya. Coba kita tarik retracement Fibonacci. Nah, dia sudah menyentuh zona pembalikan arah ya, zona pembalikan arah ya, atau zona retest zona retest sudah dia, hmm, sudah dia sentuh dan dia akan melakukan kenaikan kembali ya untuk USDCHF. Naik ya, bisa jahat kalau untuk harian ya, jauh harian ya. Ini zona donatnya uh. mantap lah, ini cantik sekali ya. Uh, ini dona 06, kalau pakai Fibonacci kosong 68 area tersentuh naik lagi mau tersentuh naik lagi ya ini masih melakukan kenaikan main-main saja ya teman-teman kalau mau spot jantung boleh di sini bermain ya ini naik ya kemungkinan naik kalau mau open sekarang tidak apa-apa kita turunkan dulu ya Sudah ternyata, ya. Bolehlah, ya, di sini press langsung atau enggak, tunggulah sikit. Nah, sedih ya, sampai mana? Nah, sampai sini nih, ini untuk VPS Price, price, SL, TP, nol saja ya, jangan apa namanya jangan banyak banyak. Stop level. Enak dilihat aja, bisa cahaya ya. <laughs> Nah, ini untuk USHCHF, boleh open buy ya. Open buy di harga 096704 atau lebih rendahnya. Lalu taruh SL96008, lalu taruh TP96704 ya. Jauh sekali ya rewardnya. Wah, mantep pokoknya ya. Naik ya untuk USHCHF. Nah... Mungkin begitu dulu saja ya dari saya analisanya perkembangan-perkembangan mengenai XAUUSD, EURUSD, GBP tadi skip dulu ya, EURUSD itu masih bermain-main tapi dia pasti naik ya, sampai area sini nih. Lalu USDCHF dia pasti akan naik ya karena dah, udah tahulah ya kelihatan nih di daily. Untuk jadi patokan, analisa, kita lihat dulu time frame yang lebih besar ya. Di daily itu ya. Daily. nah Meskipun dia belum melakukan pergerakan yang sangat besar, tetapi kita boleh si open poesi kenapa. Nah. Karena dia sudah menyentuh zona Gimana di dia ya di daily Set Tes Tes Naik lagi ya ini Naik Kayaknya Set Tes Set Tes Set Tes Tes tes tes nah gitu ya skenario yang saya gambarkan untuk uh, USDCHF naik naik naik naik ya nah jadi aturlah money management sebijak mungkin ya jangan saldo 100 opennya 0,5 0,10 0,01 saja ya jangan banyak-banyak ya jadi kita juga bisa open polisi kembali jika memang dia ada penurunan sedikit 50 pips open lagi 100 pips open lagi ya udah 100 pips udah kejauhan ya 50 pips open lagi ya nah begitu saja analisa dari saya semoga bermanfaat dan bisa membantu untuk rekan-rekan trader pemula saya akhiri video analisanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit